Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Sohartini dari kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal pengkongruen linear dan sistem kongruensi linear simultan dalam matematika. Nah sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang apa itu pengkongruen linear. Kalau belum, saya akan memaparkannya sedikit. Jadi Pengkongruenan linear itu kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan yang pangkat tertingginya adalah satu Dan bentuk umumnya adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen dengan 0 modulo M Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soalnya ya agar kita dapat mengetahui bagaimana caranya Nah, yang pertama itu terdapat soal 1700X kongruen 300 modulo 253 Nah, langkah yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu FPB dari 1700 dan 253 Nah, cara menentukan FPB itu dengan cara seperti ini 1700 sama dengan 253 dikali 6 Nah, itu kan hasilnya 1518 Nah, sisanya itu 182 Jadi, ditambah dengan 182 Nah, kita ke bawah lagi 253 sama dengan 182 dikali 1 Nah, sisanya itu 71 Maka, ditambah dengan 71 Ke bawah lagi, turunin jadi, 182 sama dengan 71 dikali 2, itu 142. Nah, sisanya 40, jadi ditambah dengan 40. Kemudian, 71 sama dengan 40 dikali 1, sisanya 31. Jadi, ditambah dengan 31. Kemudian, 40 sama dengan... 31 dikali 1 ditambah 9 Karena sisanya adalah 9 Lalu 31 sama dengan 9 kali 3 Itu 27 Sisanya 4 Jadi ditambah dengan 4 Kemudian 9 sama dengan 4 dikali 2 Sama dengan 8 ditambah 1 Karena sisanya adalah 1 Ke Lalu yang terakhir itu ada 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 0 karena sudah tidak ada lagi angka yang tersisa. Nah, jadi dapat diperoleh FPB dari 1700 dan 253 itu sama dengan 1, maka solusinya adalah 1. Kenapa? Karena angka 1700 dan 253 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 1 Nah setelah itu kita akan mencari nilai solusi dari X kongruen Yaitu caranya kita dapat soal yang sebelumnya itu 1700 X kongruen 300 modulo 253 Nah kita akan perkecil angkanya menjadi Sama-sama dibagi 100 Jadi 17x Kongruen dengan 3 Modulo 253 Nah berhubung angka 3 Tidak bisa dibagi dengan Angka 17 Maka kita tambahkan Dengan angka modulonya Nah jadi angka 3 Ditambah dengan modulonya Itu 253 Ditambah 253 lagi sampai dengan diperoleh angka yang bisa dibagi dengan angka 17 yaitu diperoleh angka 2533 Jadi, 17 x kongruen dengan 2533 modulo 253 Jadi, 17 x kongruen dengan 2533 ribu modulo 253 ratus itu kita bagi menjadi sama-sama 17 Yaitu diperoleh X kongruen dengan 149 modulo 253 Jadi didapat X kongruen 149 itu merupakan solusi dari 1700 X kongruen dengan 300 modulo 253 Nah, yang nomor dua itu sistem kongruensi linear simultan. Nah, ini cara mengerjakannya: itu berbeda dengan yang nomor satu. Di sini, saya akan memaparkan sedikit apa arti dari sistem kongruensi linear itu sendiri. Jadi, kongruensi linear simultan itu suatu sistem kongruensi linear, satu variabel seperti x kongruen a1, modulo m1, kemudian... X kongruen A2 modulo M2 Sampai dengan A kongruen AR modulo MR Nah, contoh soalnya itu 3X kongruen 7 modulo 5 Kemudian, X kongruen 1 modulo 4 Dan 5X kongruen 2 modulo 11 Nah, berhubung di soal tersebut X kongruen masih ada yang angka di belakang X nya lebih dari satu maka dapat disamakan terlebih dahulu caranya itu yang pertama ada persamaan yang satu itu 3S kongruen 7 modulo 5 caranya sama dengan yang nomor satu sebelumnya yaitu kita tentukan fpb dari 3 dan 5 nah didapat fpb nya itu satu karena fpb dari 3 dan 5 itu sama dengan 1 bisa membagi 3 dan 5 itu sendiri kemudian mencari nilai solusinya yaitu 3x kongruen 7 modulo 5 3x kongruen 12 modulo 5 angka 12 dari 7 ditambah dengan modulunya yaitu 5 agar bisa dibagi dengan angka 3 maka didapat X kongruen 4 modulo 5 nah persamaan yang kedua itu sudah X nya kongruen maka tidak perlu kita ubah lagi nah persamaan yang ketiga itu 5 X kongruen 2 modulo 11 nah FPB dari 5 dan 11 itu sama dengan 1 karena 1 dapat membagi 5 dan 11 kemudian mencari nilai solusinya yaitu 5x kongruen 2 modul 11, 5x kongruen 35 modul 11, jadi didapat x kongruen 7 modul 11. Setelah semua persamaan sudah menjadi x kongruen, maka dapat dihitung solusi simultannya, yaitu x kongruen 4 modul 5 lalu X-Kongruen 1, modulo 4, dan X-Kongruen 7, modulo 11. Nah, perhatikan bahwa 4-Kongruen 1, kongruen 7, modulo FPB dari 5, 4, dan 11. Maka, sistem kongruensi dapat diselesaikan. Nah, di sini X-Kongruen 4, modulo 5, kongruen 4 ditambah 5, itu 9, ditambah 5 lagi 14 ditambah 5 lagi 19, ditambah 5 lagi 24 ditambah 5 lagi itu 29 ditambah 5 lagi, 34 dan seterusnya modulo 5 yang kedua X kongruen 1 modulo 4 1 ditambah 4 itu 5, ditambah 4 lagi, 9, ditambah 4, 13, ditambah 4, 17, ditambah 4, 21, ditambah 4, 25, ditambah 4, 29, dan seterusnya, modulo 4. Kemudian, X kongruen 7, modulo 11, kongruen 7. 7 ditambah 11, itu 18, ditambah 11, 29, ditambah 11, 40, ditambah 11, 51, dan seterusnya modulo 11 Nah, unsur persekutuan dari ketiga persamaan kongruen tersebut adalah 29 Sehingga X kongruen 29 modulo 5 Kemudian X kongruen 29 modulo 4 dan X kongruen 29 modulo 11 Maka dapat diperoleh X kongruen 29 modulo 5, 4, dan 11 itu kongruen 29 Jadi solusi simultannya adalah 29 Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Penjelasan dari pengkongruenan linear dan sistem kongruensi linear simultan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.